Wah ini kakak dapat THR nih Halo assalamualaikum teman-teman Selamat lebaran teman-teman Kita mencari harta karun lagi ya Wow lihat teman-teman Kakak menemukan apa ini es krim teman-teman Wow ada fantastik banana. Wah edisi spongebob ya teman-teman ya Wah wow, di lebaran ini kakak mendapatkan harta karun es krim teman-teman ya Wah wow, lihat teman-teman Spongebob lagi Wah, lucu ya, lihat Ada dua gambar Spongebob Lihat teman-teman Wah, lagi ketawa ya, si Spongebobnya Lihat teman-teman ya Lihat teman-teman Wow, krim lagi Wah, Spongebob lagi teman-teman ya mantul-mantul -teman, ya. nih Wah, mendapatkan tiga nih kakak nih ya Lanjut ya teman-teman ya di mana ya Wow, wow, wow. lihat teman-teman wah. Wow. Wow, banyak nih panen es krim kakak ya wow ada es krim ice wah wow, ini edisi susu ya teman-teman ya wah mantul seger nih wah wow, lebaran dapat banyak es krim nih ya, teman-teman ya lihat ada es krim hard oh ini rasa coklat teman-teman oh, mantul oke okay, ambil teman-teman ya Apalagi ini teman-teman wah wow, ini es krim cool cool wah wow, ini rasa susu juga sepertinya oh ini rasa blueberry teman-teman wah mantul-mantul ya Wah, ada banyak sekali macam-macam jenis es krim. Lihat, ada es krim Chondy. Sepertinya ini rasa buah-buahan ya, teman-teman ya. Wah, segar-segar ya ini mantul-mantul, ya teman-teman ya. Wah, lihat teman-teman, ada es krim spiderman Wah, rasa stroberi dan pemain kapas. Mantul! Apalagi teman-teman ya. Wah, ada es krim Paddle Pop. Wah, ini Twister Magic katanya, teman-teman. Wah, enak, mantul! ini apa teman-teman, ada es krim paddle pop di sini rainbow wah mantul teman-teman ya ini ada es krim joddy lagi oh ini rasa vanila mantul wah ada es krim happy kau juga wah banyak sekali teman-teman, lihat peranjangnya penuh ya wah ada apa nih teman-teman, gambarnya kucing wah ini sepertinya gambar amplop ya teman-teman ya wah ini kakak dapat THR nih Wah, selamat lebaran ya teman-teman ya. Kakak juga dapat THR nih. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Let's go. Wah, masih mau nyari lagi nih teman-teman. Kakak belum dapat yupi ya. Kita cari ya. Apakah ada pohon yupi teman-teman? Wah, lihat ya. Wah, itu teman-teman. Wah, ada banyak yupi ya, teman-teman ya. Wah, lihat ada yupi baby bears. Wah, wow, Yupi bentuknya beruang Wah, kenyal-kenyal ya Ini permen jelly Wow, enak ya teman-teman ya Wow, mantul Ini apa teman-teman? Yupi strawberry kiss Oh, ini sepertinya rasa stroberi ya teman-teman ya Wah, tapi bentuknya hati Wow, keren ya teman-teman ya Oke, mantul ya oh, wow, wow, lihat Ada Yupi lagi ini Yupi Exotic Mango Wah, lihat semua ya mangganya ya Wah, bentuknya mangga, lihat teman-teman ya Wah, keren Mantul, oh, lihat teman-teman Ada permen jelly lagi, tapi ini bukan Yupi. Ini relaksa play Wah, ini potongannya lebih besar-besar ya teman-teman ya Wah, manis ini ya teman-teman ya Mantul ya teman-teman Wah, ada lagi nih teman-teman Ada cokolito Wah, ada Doraemon dan Nobita Wah, ini mereka Mau jalan-jalan apa mau mudik ya teman-teman ya <guruh> Wah lucu ya Oke teman-teman makasih ya sudah nonton ya Semoga kalian suka Jangan lupa tonton video kakak yang lainnya juga Semoga kalian terhibur Selamat lebaran ya teman-teman Ya sedang mudik hati-hati ya Dadah